Video yang sebelumnya, nah, udah, sudah berbagi jurus kalian 9 nah, Ada video kali ini, nah, kita akan berbagi jurus kalian sebelas. Justru kalian sebelas. tiga belas kali sebelas sama dengan seratus empat pasti teman-teman meny satu kali sebelas angka yang dikalikan sebelas kita pisah tiga dan satu setelah itu tiga dan satu kita jumlah tulis di tengah jadi 31 kali 11 sama dengan 341 misalnya lagi teman-teman 27 ini 11 caranya seperti Ya teman-teman 34 Mali 11 Caranya seperti tadi teman-teman 34 Kita bisa jumlahkan 3 dan 4 3 tambah 4 sama dengan 7 jadi 34 kali 11 sama dengan 374 teman-teman bisa membuktikan sendiri menggunakan perkalian bersusun hasilnya Dan komen video ini ya teman-teman Assalamualaikum